Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Gajah dengan gading yang patah telah ditemukan. Rusa sika yang tersangkut di tanaman merambat telah ditemukan. Ditemukan kungkang yang mengalami luka bakar. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. bahwa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Rusa sika sedang bermain di hutan dan tidak sengaja tersangkut di tanaman merambat. Keluarkan duri di tubuhnya dengan hati-hati. Lihat, rusa sika itu dapat berlari lagi. Sesatika ingin makan wortel. Uh. Ayo bantu memeriksanya. sehat sekali kamu telah membantu binatang lagi ayo kita bawa pulang rusa sika hidup di hutan sampai jumpa rusa sika gading-gading gajah itu patah Lalu gunakan laser untuk memperbaiki retakan-retakan. baikki rawatlah gading dengan baik Berpikir sekali. Gajah suka makan berbagai buah-buahan. <San> Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang gajah hidup di padang rumput. Sampai jumpa gajah. Hutan sedang terbakar, dan kungkang mengalami luka bakar. Pertama-tama, bilas dengan air untuk mendinginkannya. Lap nanah, ramuan perawatan dapat membantu luka sembuh dengan lebih baik. di perban wengkang ya, ya. suka makan daun bantu memeriksanya sekarang sehat sekali kamu telah membantu binatang lagi Ayo kita bawa pulang kungkang hidup di hutan hujan sampai jumpa kungkang